Kue cubit, kue cubit. Silakan, Bu. Dibikin dadakan 500-an. Kue cubitnya, Bu. di hmm, beli apa ya? Silakan dibeli, Bu. Silakan, Bu. Ini kue cubit terenak buatan rumah. Hmm, kue cubit ya. <hihihi> Boleh deh dua bungkus. Wah, ini uangnya ya. 2 nah, bungkus. Mantap. Alhamdulillah, makasih ya, Bu. Hmm, Bu, ini uangnya belum ada kembaliannya. Hmm, kalau ada Uang pas puluh 20000 aja, Bu. Ya, oh, <gat> um, Buat kalian aja deh kembaliannya. Huh? Loh, saya lagi buru-buru eh, nih. Tapi Makasih, Raya, Bu. Ini gimana? Bu. Oh, Wah, kalau semua pembelinya kayak Ibu tadi, dari bisa untung banyak. Wah, hmm. ada Nusa sama Rara. Hey, hey, Nusa eh, sama <gat> oh, iya, asik. <gat> kita jadi ada temenan jualan, Ira. Emang Kak Abdul sama Kak Syirpa?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 enakan kan juga kecubitnya Uma Ayo bu, pak Ini agar-agar jeli kenyal Kue cubit coklat mele Cuma 500 cubit coklat meleer, bisa melelehkan hatimu. <laughs> Kue cubit umat. Makin coklatnya. Disini, digigit makin asik. cubit coklat meleer. Ayo, ayo. tuh. Ayo ibu deh dagangan kabel sama kasifa masih banyak. Hmm. Wah saingannya berat nih, Dul. Nujeki hmm? itu udah diatur, jadi nggak usah khawatir. Bagian hmm. Musa sama Rara kan sahabat kita, jadi nggak ada istilah saingan. Iya sih, banyak kali yang dagang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 ah ini uangnya. Wow. Makasih, Pak Ucok. Hmm, Pak Ucok. Maaf, nggak uh, ada pembayarannya Hah, e e itu, itu e gue dulu sebentar. Cerita, hmm, Era. Eh, huh? Hmm, cari uang sebentar ya, Pak Ucok. Nusa coba tukerin uangnya dulu. ah paket gali kau, Nusa. Dul, huh? Siva. Ya, Nusa. Kalian ya. ada uang 10 ribuan lima nggak? Hmm? Bentar ya, Nusa. Kayaknya ada deh.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 Terima kasih banyak Pak Ucok, banyak Lari Pak Ucok. Sama-sama Abduh, simpah. Alhamdulillah. Nah, kak, sini hmm? Kenapa mah ke abu, sih, Rak? Hmm? Kok malah hmm. nawarin kecubitnya ke aku sih? Kalau dibilang gak ada pembelian, pasti Pak Ucok kasih sisanya ke kita. Kan kita bisa untung banyak. Hmm, Rak, ingat kan pesan rumah? Ya, Ingatlah. Kita... Harus meneladani sifat berdagangnya Rasul. Mm -hmm. Amanah, mm -hmm. jujur, dan terpercaya. Iya ya, sih, tapi kan Uma? Hayo. Mm -hmm. Hmm? Iya deh Uma. <laughs> nah, gitu dong. Kak Abdul, Kak Siva, maafin Rara ya. Tadi Rara bikin kalian sebel. <laughs> Gak apa-apa, Ra. Pedagang emang harus kreatif. Sesama pedagang kan harus saling bantu. Nah, karena kalian udah ngelarisin dagangan kita, nih ada hadiah buat kalian. Wah, ini ya, eh, <tuk> <jeli. Ben. tuk> makasih Kak Abdul, Kasifa. <tuk> eh, kalian kan jualan. Nanti kalau dibagiin gratis kan bisa rugi. Iya. <tuk> <tuk> Enggak lah, berbagi sama sahabat gak bakal bikin kita rugi kita kan jualan nggak cuma cari untung tapi juga cari berkahnya alhamdulillah Kapdo Kasifa ya rak masih ada nggak mm. kalau udah urusan makanan Kak aja buat tadi di rumah <laughs> <roleum>